Di tempat sekolah yang bisa mana? Wallahu junau seumur hidup warga kampung Tambani dan Daimar, Papua Barat belum pernah merasakan terangnya cahaya lampu di malam hari. Melalui program Tebar Cahaya Indonesia Terang, kita hadirkan terangnya cahaya Islam ke Kampung Tambani dan Daimar, Halmahera, serta berbagai daerah di pelosok negeri.